Halo. Saya Ilham di sini. Saya akan membuat tutorial cara menghilangkan background musik pada sebuah lagu dengan menggunakan Adobe Audition. Oke, kita langsung saja. Kita buka aplikasi Adobe Audition. Ya, di sini saya setelah menggunakan lagu Tulus berjudul Sepatu. Sepatu selalu bersama. Nah itu tadi masih ada backsound musiknya. Sekarang saya akan menghilangkan backsound musiknya dengan menggunakan efek pada tab efek rack. Kita pilih stereo imagery, center channel extractor. Lalu pilih preset Acapell. nah itu tadi sedikit hilang pixel musiknya sekarang kita bisa atur di discrimination ini untuk menghilangkan pixel musiknya kita naikkan crossover bleed 100% lalu amplitude discrimination 0 Fitur bandwidthnya kita kecilkan, kita coba play. Di sini memang agak susah untuk menghilangkan background musik. Ya. Pada di sini pada preset akapela untuk menghilangkan background musik memang agak sulit untuk menghilangkan secara benar-benar bersih di sini kita bisa mengatur kenaikan coba pas discrimination ya <SILENCIO> <SILENCIO> Ya, itu tadi telah hilang. Mixon dari musiknya, karena kita coba play kembali. Oh ya itu tadi kita telah menghilangkan hai, dari musik lagu tulus sekarang kita apply pada track Sekarang efek yang tadi telah kita aplikasikan ke lagu Tulus. Nah, kita coba play kembali untuk melihat hasilnya, mendengar hasilnya. kita coba play kembali untuk melihat hasilnya, mendengar hasilnya. Ya, itu tadi hasilnya sedikit hilang. Backsound dari musiknya sudah cukup untuk terdengar suara vokal dari lagunya. Sekarang kita export hasilnya, kita beri nama tambahan kapel oke okay. kita export ya yeah. oke okay, itu tadi tutorial cara menghilangkan background musik dari sebuah lagu dengan menggunakan Adobe Audition semoga tutorial tadi bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe oke terima kasih